Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari ini saya kedatangan seorang uh, oj, apa driver ojek online ya. Yaitu memang datang ke sini khusus untuk berbagi pengalamannya sekitar uh, pekerjaannya. Jadi langsung saja tanpa basa-basi kita uh, ke beliau, Mas. Sudah berapa lama, Mas, uh, melakukan pekerjaan driver sebagai uh, ojek online? Enam tahun. Oh, enam tahun, teman-teman. Jadi, dia sudah enam tahun. Bagaimana enam tahun itu pasti banyak pengalaman-pengalaman yang sudah dirasakan. Entah itu pengalaman sehari-hari atau pengalaman yang mungkin di luar dari logika manusia. Oke, okay, Mas, langsung saja saya serahkan sama. Mas, namanya siapa? Uh, nama saya Teguh Kukuh panggilannya Teguh Oke okay. Saya mau bercerita masalah uh, pengalaman saya selama 6 tahun dalam Suka duka ya mas ya, ya iya. sebagai driver ojek online Iya betul, suka Duka dalam ya. project online Iya gitu. mas Yang awalnya saya mau cerita ini uh, Sebetulnya ini pengalaman buat rekan-rekan saya juga ya. Iya buat rekan-rekannya ya. ya. Sama ojek online ya. Pernah mengalami kejadian apa mas di driver ojek online? -nya? Kalau sama cerita sih kejadiannya ya ada yang buruk dan ada yang baik. Oh ada yang buruk ada yang baik mas. Hmm. Uh, saya Kita ceritakan yang baiknya dulu mas. Hmm. Ya, mungkin ada apa gitu, apa mungkin pernah mengalami hal yang menyenangkan ya kadang, -kadang kalau dapat yang belum yang baik baik ya kadang, -kadang dikasih uang lebih. oh dikasih uang tip ya, oh oke oke eh kalau seandainya dikasih uang lebih itu biasanya berapa sih saya juga pengen tahu gitu ya paling banter kadang-kadang bagaimana rezeki kita sih pak uh, ya? Ada yang bisa lima 5000 kadang-kadang kalau yang baik sampai Rp50.000, wow. itu, itu mungkin kecepi saya untuk berharga ya. Ya. ya. Dan itu juga tidak tiap hari saya rasa. Enggak, itu bisa dihitung. Oh, bisa dihitung. Saya Seminggu Jalan. berapa kali kurang? Oh, enggak bisa. bisa oh, apa? begitu ya. Setahun sekali. Oh. <laughs> <laughs> ya, yeah, bisa, bisa, bisa. Ya, memang saya tahu sendiri ya kemungkinan hmm. Karena kita mungkin dikasih kadang 5.000, 10.000, kadang pun juga tidak sama sekali. Iya. Iya, ya, itu mungkin ya sebagai tip ya karena kita sudah uh, ngantar uh, penumpang itu dengan apa ya dengan baik ya biasanya hmm. kan seperti itu mungkin karena pelayanan kita baik. Oke okay, uh, mungkin ada cerita tentang yang bukannya gitu sebagai supir driver project online? Uh, dukanya sebetulnya sih uh, banyak Pak, cuma banyak, saya mau, ya, Pak. mau cerita masalah uh, kalau kita kondisi fisik kita kurang sehat, <coughs> sebaiknya nggak usah online Pak. Oh sebaiknya nggak usah online ya? ya. Apalagi Iya iya. Uh, waktu itu saya terlalu percaya diri sering ngalong Pak. Oh, oh kebanyakan malam ya kalau, uh, uh, saya... uh, kadang uh, keluar jam 11 ya? jam sebelas jam sebelas oke oke kalau mau ngalong kita istirahat dulu kalau okay. mau ngalong kita istirahat dulu gini mas saya mungkin hanya mau mengetahui ya karena driver ojek online itu kan memang ada suka dukanya ya seandainya jam sebelas itu pulang jam berapa uh, pulang pagi pulang ke kandang pagi, pagi cuman, uh, makanya saya sering apa namanya ketiduran karena kelelahan? kelelahan. karena iya, iya, ya, baiknya sih sebagai penumpang ojek online dipaksakan ya, masa. Seandainya kelelahan gitu sampai mungkin apa yang biasa terjadi gitu, karena udah saking kelelahannya pasti istirahat loh. Iya, ya, ya. Uh, kecelakaan Pak. Oh, pernah, pernah, dimana itu? Kecelakaan, mau kecelakaan Oh, itu baru mau kecelakaan, ya? Oh, itu itu mau, kecelakaan. Baru, ya. Baru mau kecelakaan. Hmm? Saya narik dari hmm? uh, Arah dari kalau nggak salah dari Bojongsari Bojong sari Ya Bojong sari, hmm. ya Media ya, ya, yang di daerah Depok ya Mas Kalau nggak salah ya Ya terus Mas? Terus arah ke Kebun Jeruk Pak Ke Kebun Jeruk, Jakarta Ke mm -hmm. Nah waktu itu memang malam Pak Malam jam oh, berapa itu? Ini? Karena ya, udah kerolakan ya, ya jam sebelas. Oh, Karena dapat penumpang itu, kalau nggak salah dari negeri itu ah, ah, ah, ah. Uh, jam setengah satu pak. Jam setengah satu malam. Uh, uh, setengah satu malam terus saya ngantar penumpang itu pak ke arah uh -uh. kebun jeruk. Oh uh, ngantar ke arah kebun jeruk. Setelah itu mas? Setelah itu tiba-tiba uh, kan saya ambil kendaraan ya pak. Uh -huh. Jadi kalau mungkin saya lelah ya pak ya. So, uh, uh, Tadi Mbak kendaraan itu enak oh, Iya, asyik aja gitu ya Tapi mungkin ke fisik saya kurang fit Men-drop iya. men mungkin ya Karena lupa makan atau biasanya gimana? Kesatu, memang saya Baru Bukan masalah kurang makan ah. e ah. Akal saya kurang gitu Pak ah, ya, Artinya, artinya, artinya makan ya, ya, ya artinya mungkin lupa, lupa, lupa, lupa, lupa makan Oke Terus ada arah kijang, nih pak ya? Kicang, kijang. Mobil kijang. Mobil kijang, ya, ya. Mobil kijang, terus uh, saya bawa motor. Cuman nggak uh, ada trotoar ya. Uh, ya, jalan artinya jalanan satu ya. Jalanan hanya satu. satu. jadi uh, nah tiba-tiba saya lagi mengendarai, itu uh, dari pihak supir kijang itu langsung senjeng-senjeng ya, pak. Oh. langsung saya di penumpang, apa Pak, pak, pak, pak. dikeberan. Hmm. Langsung saya minggir. Oh, untung itu, untung supir itu melihat ya. ya, Pak? ya. Karena mungkin pikiran udah blank, udah capek ya. Bisa gitu, Pak. Hitungannya politik, Pak. Aduh, alhamdulillah. Oh. oh, ini kijang, kijang ya. Pak. Kijang, wangi pribadi kijang. Nah. Pas pas itu, penumpangnya turun, Pak. Minta turun. Enggak hmm. turun. Nah, saya, Pak Alfa tuh nyari ya. Alfa tempat yang rame. Rame, iya cuma saya nggak nggak peduli sama motor yeah. nggak peduli sama hp sama HP. Cuman, yeah. alhamdulillah selamat itu oh, alhamdulillah, iya yang baik yang ya. iya iya iya ah, saya ketiduran pak sampai jam setengah enam dibangunin yang lagi kebersihan nah, apa pak setelah kejadian itu <laughs> Iya, setelah tidur. Uh, tidur karena mungkin soklah atau ya, uh -huh. kaget lah gitu akhirnya tertidur ya yeah. terus Nah, selepas itu saya bangun. Tidur di mana, Pak? Di daerah Mubin? Di Ubin, Di Alpamak. Alpamak. Ya Allah. Ya Ya Allah. Ya Allah. Ya Ya Ya alhamdulillah selamat Allah. Ya pak di motor di Allah. di di motor itu Ya Allah. saking apa Ya trauma Ya Allah. Ya Allah. nah pas Ya saya dibangunin sama kebersihan dibangunin Ya Allah. Ya oh Ya terima kasih saya semalam habis kena mau kena musibah Alhamdulillah selamat cidik iya pak ada kebersihan ya terima kasih deh ya bapak mm -hmm. barangnya ada yang hilang ada mm -hmm. Alhamdulillah yeah. jadi masih banyak uh, apa orang-orang yang baik ya sebenarnya mm -hmm. di sekitar kita ya menolong, menolong kita ya itu uh, ngeri sekali gak yeah. nyaris ya untung diberitahu pak, pak ya karena mungkin dia dari jendela ya hmm. nah, uh, memberitahu bapak itu udah udah nyaris mau nyerempet, ya. bukan, bukan dari jendela penumpang saya pak yang ngasih tahu oh, oh bapak bawa penumpang, oh, ya, ya, ayo, ayo, ayo. saya penumpang, alhamdulillah ya itu masih diberikan keselamatan ya, oh. oke okay, uh, mungkin ada cerita yang lain yang mungkin kisah-kisah yang mungkin di luar dari logika nalar e, cerita lain ya yaitu HP hilang bisa hmm. pernah HP hilang HP hilang di mana pak di, e, saya nganter penumpang dari arah e, sini pak Gunung Sindur hmm Gunung Sindur daerah Gunung Sindur Parung ya, ya Parung. di Parung ya kalau ya, ya. jalan Gunung Sindur lah ya. posisinya kalau nggak salah dari e, perumahan Bukit Jago Perumahan Bukit Dago ya? Hmm. Hmm. Saya arah ke Kemang, Kemang. ke Kemang Bogor, Bogor. Oh, Kemang itu Bogor. saya ngalong Itu orang kalau dari komplek Itu minta antar saya hmm. Dari Bukit Dago itu sekitar jam 1 Jam satu malam. malam Dari? Dari Bukit Dago, Bukit Dago Arah ke Kemang Bogor Oke hmm. okay. so, Bagaimana Pak waktu kejadian itu? mungkin masih ingat gitu cerita itu detailnya masih uh, pas waktu saya pulang dari pengantaran hmm. karena dari sana jam satu saya balik uh, ke arah uh, Parung ya dari Parung, Parung dari Parung terus hmm. saya terasa lelah oh, terasa iya. lelah saya istirahat di bengkel nambal ban istirahat di bengkel? nambal ban Tiba-tiba saya ketiduran, Pak. Oh, Oke, okay. karena sudah kelelahan ya. Nah, saya nggak peduli itu HP. Eh, HP, HP saya, saya taruh di dada. Oh, Oke. karena kita tidur seperti inilah kita taruh ya. Karena mungkin kelola. Emang sudah melakukan aktivitas Ojek Online itu dari jam berapa? Saya kalau nggak salah dari jam 10, Pak. Oh. Nah, fisik saya tuh kayaknya nggak, nggak bagus. kita. Ya. Ya ya, ya, ya. Itulah buat pengalaman rekan-rekan motorcycle. Ya. Anda saya Mereka. cuma kadang-kadang gini. Kenapa sih uh, Anda memaksakan sekali gitu untuk berangkat? Uh, padahal fisik sudah lelah, apa ada yang dikejar target atau apa atau Anda Pak buat motor motor. Oh, bawa oh. motor motor. Iya ya. masih kredit, masih kredit Masih kredit. Segera. Tidak mau ya harus mengejar target untuk membayar uh, kredit motor itu ya. Iya ya. ya, ya. Sebulan berapa? 815. Oh, 800. Berapa tahun lagi, Pak? 800. Ini nah, alhamdulillah kurang 6 bulan 6. lagi. Tinggal enam bulan lagi. Saya rasa kalau seandainya kita sudah lelah untuk keselamatan kita, baiknya jangan dipaksakan ya, Pak Ini saya ngalong juga udah hmm. ngalong lagi, Pak, karena banyak bahayanya. Oh, udah ngalong oh. lagi karena banyak bahayanya. Saya paling ini mentok uh, kalau pingin keluar pagi uh, pagi ya pulang ya, mm -hmm. jam sembilan udah pulang. Oh jam sembilan udah pulang aja? Iya pak. Atau nah, ya. mentok-mentok jam 11 Pelajaran Pelajaran nah, ya, ya? banyak yang saya kesasar di tiba-tiba mm -hmm. di depan pintu kuburan, saya oh. itu oh. di depan pintu kuburan. Waktu ya. itu kejadiannya bagaimana, Pak? Saya habis kanten dari prima jasa, Pak. Dari ditanya dari Bima jasa itu saya e, nganter ke arah Pamulang. Oh ke arah Pamulang? Enggak jauh sih Pak dekat. Cuma dekat karena dekat ya Pamulang. Saya jam dua ya untuk penumpang itu dari pima jasa itu jam dua malam. Jam 2 malam. Kejadian apa ya Pak? Kejadiannya jadi saya pas harus nganter penumpang Pak. Itu mm -hmm. juga aneh biasanya nggak ada pikiran apa apa biasa. Biasa ya ya. E, Enggak ada yang aneh-aneh pak ya awalnya cuman tiba-tiba e, kok pas saya mau masuk mungkin salah jalan atau gimana itu kira saya itu, e, itu perumahan pak kira-kira ke perumahan tapi waktu itu e, dapat map, e, apa map apa, -apa gimana itu e, saya e, ngarahin map oh, oh arah map arah ya. map e, juga, ngarahin ya cuman mungkin karena map itu kadang-kadang kan Uh, kita lewat dari sedikit kita udah lain lagi Pak Oh iya, Masa, diarahin nah, lagi ya, diarahin tengah. ke tempat-tempatnya hmm. Kemudian? Kemudian saya bingung map nggak pakai, saya percaya diri Oh, oh nggak pakai ya, map. aja waktu hmm. itu jam berapa? Setengah tiga Setengah tiga malam Oke okay. Nah pas saya masuk ternyata itu gerbang itu kan warnanya hitam Pak ya, kayak dua pintu Yang terlihat apa Pak, Pak e di satu itu? Saat itu? Sakitnya biasa, kira-kira saya itu hmm. oh, jalan perumahan atau jalan hmm. masuk, yeah. tembus ya. Ternyata pas saya di depan pintu itu kuburan. Oh. <laughs> Dada kan ya, tiba -tiba yeah. di depan pintu? di depan pintu kuburan. Itu pun hmm. udah terbuka. Nah, saya kan jam 3 itu kan ya... nggak masuknya sekalian ya? Waduh, yeah. saya merinding, wah. Tiba-tiba merinding <laughs> Wah, merinding saya juga. Yeah saya ada ya saya islam ya jadi ya, saya coba baca baca baca baca surat uh, anas. anas surat qurbo cuma uh. tetap masih berat di nggak sih oh, saya ah iya dia ya. Terasa berat makanya saya ya jangan ganggu saya lah saya lagi nyari rezeki masing-masing oh, ya udah masing -masing. okay. ya ada ya saya ketemu jalan saya balik lagi ketemu jalan yang tembus ke jalan raya, Pak hmm, saya enggak, enggak diputar-putar di situ? enggak, kuburan mana juga saya lupa karena ah. daerah Pamulang iya, iya, iya ya. ya. kok bisa? ya saya jadi pembanyagio, Pak sebenarnya mau bertanya di belakang hari tapi ini bertanya aja langsung di saat jalan hmm. kita perasaan itu rame aja biasa, kan? enggak sepi, Pak udah sepi kan malam jam tiga oh iya artinya um, maksud saya kita jalan kita kan senggangannya tahu hmm. maksud sih kita ke jalan yang banyak penuh pohon apa perasaan itu uh, ada rumah rame oh, iya, rame ada rumah oh rame. itu sudah masuk ke dimensi lain itu <laughs> Pak itu namanya rame hmm. ada, uh, kenapa uh, daerah pamulang itu rame, rame. Ya, daerah Cuman, pamulang. Uh, kenapa tiba-tiba kok saya di uh, masuk, masuk ke, ke mau masuk ke kuburan Hmm, Oke, okay. begitu pulangnya malah sepi. Pulangnya ya masih sepi. Pak. Sepi ya, jadi tidak ada rumah-rumah yang itu hilang semua. E, rumah sebelah memang sepi. Sepi, eh, ya, tiba -tiba tiba sepi ya, kuburan, hmm. sepi. Terus baca-baca di situ? Baca-baca ya sebagai Islam ya baca lah, Islam. Iya Mantep masih di dagusa ini masih tetap. <laughs> tabel tabel ya bahasa ya tabel di, di punduk kita. Oh, Janganlah ya. nih hmm. masalah gitu loh. Jangan terjadi lagi deh Pak. Malam. Malam. Makanya masalah ngalong ini udah saya putuskan ya. Ngalong udah cukup usia kayak Pak nah. Iya iya iya. iya. Hmm. Jadi pesan-pesan para teman-teman tuh apa Mas? kira-kira untuk teman-teman ya supaya berhati hati-hati ya. Uh, hmm. kalau memang kita mau ngalong uh -huh. visi kita seharusnya diatur harus istirahat cukup dulu oke okay. yeah, iya. tapi kalau kondisi fisik kita uh, tidak sehat uh -huh. atau kurang sehat uh -huh. janganlah banyak bahaya oh banyak bahaya, bahaya, bahaya ya. maksudnya bahwa kendaraan ya pak ya karena, karena di itu, jalan itu kan jalan perlu konsentrasi raya, Iya, ya. Setelah mengalami banyak kejadian-kejadian seperti uh, lelah, sehingga apa, kurang tidur, atau apa. Ya, namanya juga kira saya memahami, uh, mas ini kan uh, mengejar target, ya, mas ya. Iya. Mm -hmm. nah, setelah, sekarang, sekarang gimana, setelah, nah, setelah, nah, setelah banyak-banyak kejadian-kejadian yang dialami seperti ini? Saya yang mencoba ngalang. Dibatasi bahwa, aja bahwa, ya, harus iya, betul, nah, betul, betul. yang benar-benar cukup sehat pak hmm, itu kejadian yang agak ini ya apa sih uh, horor juga ya bu? Saya horor ya karena uh, di saat uh, kita jalan kita nggak ada perasaan apa-apa ya biasa aja ramai gitu, ada pen, apa ada perumahan rumah ada apa, ternyata begitu pas sampai di kuburan mau balik lagi sepi gitu, mm. iya murinding oh, saya saya membayangkan seandainya hmm, saya menjadi uh, developer ojek online juga mungkin banyak pengalaman ya karena kan mas ini sudah hampir enam tahun ya saya mengalami kecelakaan pak waktu itu gimana ceritanya ceritanya itu saya ngantar pelumpang itu memang malam pak ya malam ya ke Gunung Sindur, Pak. Jam berapa, Pak? Ke Gunung Sindur sekitar jam setengah dua atau jam dua, Anda? Jam dua, iya, iya, ya. Ya. Waktu itu sendiri, apa? Uh, waktu itu saya habis mengantar penumpang dari Gunung Sindur. Betul, oh, berarti mau arah ke arah balik, cara arah pulang. balik, lari biaya ya, pulang. Ya, ya. pulang hujan. Uh, enggak terang, terang biasa. Cuman nah, tiba-tiba itu memang kalau... Arah yang mau ke Parung itu dari Gunung sindut itu kan ngelewatin PT PT Jinus, PT Blotis, ya. <tuh> itu tempatnya kan sepi Pak, di situ. Di situ terkenal Gang Mayat. <tuh> gang Mayat ada juga, kita <tuh> bukan cerita masalah setan ya. Setan sih saya enggak terlalu ini yang penting. Ya, manusia, terlalu, ya, manusia, manusia. yang berbentuk setan. Nah, ini ya, saya yang penting betul-betul manusia, betul yang penting yang penting yang yang Cuman kalau saya pribadi, takutnya itu, ya takutin justru kita manusia. kan? Iya, yang, yang jahat. Mungkin. Paling kalau setan, nakutin nongol, baru pingsan. Ya udah, oh, pingsan. Betul, betul, betul, betul. Dan dia tidak bisa mencelakakan lah, ya. Cuman anehnya kok, tiba-tiba saya itu, kalau saya lihat jalanan itu kok, semalam miring pak, saya ngusur pak, jatuh. Oh miring ke ke kiri untungnya enggak ke kanan-kanan uh, itu truk gede itu pak oh iya di daerah situ banyak uh, industri hmm. Ya, hmm. ya banyak banyak apa pabrik pabrik pabrik itu mobil gede-gede oh iya mobil tronton gede -gede, kebanyakan jatuh, aduh saya uh, jatuhnya ke kiri pak mungkin faktor dan saya waktu waktu pas jatuh itu Kenapa gitu? Kok bisa jatuh seperti itu? Pasti ada faktor apa? Ada batu atau apa? Enggak, jadi kira saya itu jalaninan itu kan ketutup rumput Pak yang sebelah sini Oh, seolah-olah Enggak tahunya, ini yang saluran air Saluran air Jumlah saya jatuh situ Pak, muka saya paling besar. Udah kayak unyel, udah hancur, udah monyong mulutnya Terus kan jatuh kita Terus, Kan pasti biasanya yang saya tahu setelah jatuh dari motor tuh nggak Mungkin kita bisa bangun cepat hmm, atau iya. apa Terus ada yang menolong itu Ada apa menolong nah, apa apa mungkin iya. karena dia posisinya kan pintu tertutup situ Pak kalau security maka Iya iya iya dipongsi, cuma karena mungkin dengan suara brak Keluar Oh keluar begitu luar brak gitu ya Kejadiannya hmm. di PT Hale Pak PT Hale itu di Parung? di Parung Parung ya, barung. Barung, barung, ya. Barung Oh Terima kasih sekali ya mungkin ya buat uh, security yang telah menolong um, mas driver ini sehingga uh, dia dapat pertolongan lah ya. Waktu itu uh, pasti tolong apa bagaimana itu cerita itu Pak? Kenapa Pak? Hmm, Pak kenapa tahu, kan? bisa tiba-tiba jatuh? Oke oke oke. Hati-hati Pak kalau mau kendaraan katanya. Iya kan, oh. hati, hati cuma tiba-tiba jatuh. Iya <laughs> iya yang namanya apa kecelakaan kan kita nggak ada yang tahu ya kapan kita terjadi kapan apa ya kalaupun kita juga sudah berhati-hati tapi kalau memang udah apa udah terjadi ya itu kan hanya karena hitungannya detik ya ini juga banyak pengalaman-pengalaman mungkin jadi ya, teman-teman eh, Baik ya kalau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lain, teman-teman bisa komen ya di channel ini, ya nanti kita bisa berbagi pengalaman seperti teman saya ini dari Great. Uh, The Great uh, Ojek Online ya.